Halo kawan-kawan semuanya balik lagi dengan aku Muhammad Sarif jadi di video kali ini aku berencana pengen nge-prank cewek aku nge-prank pocong nah nanti ini kawan aku si Rija. nanti dia bakal jadi pocong nanti yang nongol-nongol di belakang sana nah nanti kita tengok reaksi cewek aku ini nggak ada, ada settingan guys ya belum ada direncanakan ini langsung aja tiba-tiba <laughs> nanti ini bakal kita dandanin guys ini kemarin aku kan ada event dari Free Fire ya kan? Nah, dikasih langsung sama Free Fire ini teman-teman. Jadi yang untuk muka itu loh, jadi aman ini teman-teman. Ah, jadi kok siap kan? Aman, aman, aman deh. Ya? <laughs> Nanti dia gak pakai kacamata guys. Jadi kayak mana reaksi cewek aku? Plan tontonnya videonya sampai habis Pokoknya jangan lupa di like, di share ke kawan-kawan kalian. Kalau kalian enjoy juga nontonnya, jangan lupa di subscribe guys ya. Ini dulu cu apa? Mm -hmm. aku yang ngapain cu? aku aja lah yang ngapain emak romantis sekali bar aku pun tahu boleh emak aku sendiri kayak gitu serem cu ah kayak merah-merah gitu cu aku bisa deh gak usah masuk keluar dari mobil deh <laughs> gak bisa cu <laughs> gak bisa bisa ini cek aku udah nge ya guys, mana kata dia kita jawab ayol ya, bentar-bentar kita jawab ya dia ini lagi ngerjain untuk sidang guys jadi dia ini, aku mau belajar lagi loh katanya, iya bentar ih serem banget, ref baru serem udahlah ref, apa lagi? udahlah wak, serem kali kok nyanyi rep muka aku enggak, yang sini yang... <laughs> udah, udah aduh, kacamata mata lagi enggak, yang sini yang sini, ini, ini, so, serius. nah, udahlah, udah, uh. udah, udah, udah <laughs> udah udah oke okay, guys ya kayak gini udah, udah, udah serem juga ya guys ya ada <laughs> orang pun ada, aku udah belakang aja <laughs> jangan cu dari situ udah gak apa-apa bodoh cepet-cepet lagi gak ada Orang udah ada cuk, sempak oke. Jadi ini kita langsung aja, jemput dia ya, guys. Ya, ayo ah, ini lagi OTW ke rumahnya teman-teman. Jadi kalau agak goncang-goncang, agak maaf ya guys. Ya, ini malu juga, cuk. Ditengok orang di luar. Kalau enggak, nanti kita langsung aja di di tempat dia, ya teman-teman, biar gimana reaksi, ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini aku udah di rumahnya tadi, aku udah masuk, manggil dia. Cuman, dia lagi masih ada siap-siap sikit lah, bentar ya kan nah jadi ini dia nggak tahu guys kita ngerjain dia nanti dia masuk kan nanti pasti dia nanya ini kenapa ada kamera gitu kan nanti aku uh, jawabnya apakah apa namanya ya buat vlog aja mini vlog gitu kan untuk konten belum ada konten gitu kan nah gimana reaksinya teman-teman kalian tonton aja video ini bakal seru ini teman-teman karena dia paling worry guys yang sama yang namanya pocong guys Asli guys dia paling worry teman-teman nanti nanti gimana, kita lihat aja gimana reaksinya teman ya. nanti aku bakal bawa suasana horor horornya teman teman nah, ini kan takut ada kendala si memori goblok nih penuh ya guys ya jadi kita bakal cari persiapan di kamera ini ya di kamera handphone cuman kalau di kamera handphone hasilnya besar kali anjing besar kali halo yang Buat video vlog lah yang Ya Allah, eh, gak tau ngomong apa lo Hah? Apa, mau ngapain Ya udah sabar, yang ini aku takut kamera itu mati Jadi waktu itu kan yang waktu Kita flashback lah yang Cerita Gue <laughs> takut yang Banyak gue cerita, kenapa sih itu? Hah? Banyak gue cerita Enggak Tadi kan aku sharing ke kawan-kawan ya kan Ke orang-orang ini semua yang nonton Nah jadi pernah ada cerita <laughs> pernah nggak serius pernah ada cerita yang waktu pernah kita cerita. ke ini ya yang ke pelajar Medan Per yang waktu itu ada martabak setan itu ya. so. kan kita kan tujuannya kan nggak ke situ kan mm -hmm. nah cuman kenapa kau itu ini takut gitu worried sama yang namanya pocong kenapa ada istilah lan, tapo cica, ponima, atau apa? Kenapa harus menduplikasi? Banyak loib kayak tapo, ini ponina, po ah. bonbon kayak atau bon -bon. apa? Ah, kenapa? Ipa, aku ah, takut galung. <laughs> nggak ada nggak ada apa-apa. Coba cerita. Nggak apa? Jadi pengen cerita gitu kan pengalaman aku kemarin yang sempat sampai di diapain sama apa gitu ya? <tuk> <tuk> eh? Ah, kau? di sini ada gambar. Ini. Nah, jadi kemarin-kemarin itu kan, eh, hmm. uh, diikutin itu waktu ya kan yang waktu sampai ke rumah, toh nggak bisa tidur loh yang? Why? Iya. Ya, iya. Gak tau juga, juga. Belisa kali loh ya nggak bisa sampai nggak bisa tidur Kan Kan Tapi gak aduh Baca-baca ah, ya, ya. eh, doa bodoh Gak mau Karena kayak gitu Ya udah maaf Kan aku bilang, -ngebut -ngebut gitu loh, ya. kan, aku ya, kan, ya, kan ya. nggak tahu loh Istilah-istilahnya loh ya Ya kan banyak hmm. gitu loh Entah apa gitu Makanya kok banyak nonton jurnalisa Jadi gak tahu, Kameranya nah, merek juga, kayak baja, gitu, baja, gitu loh ya, Gak ngerti loh Ibu Ini tadi tadi bisa loh, guys. Sumpah, sumprit, guys. kamera tadi bisa, guys. Ini bisa? Aduh, melayang-melayang kamera itu. Ah. Melayang-melayang. Ya. Melayang, alhamdulillah. Jadi kan pengalaman kok nonton gimana bisa itu cuman ya? Jadi tahu lah istilah-istilah juga Nah, ya, ya enggak bisa, suara nanti kan, suaranya ini. Suaraku kan hmm, tahu ya. lah, aku, mungkin karena aku lahir hari Jumat itu ya, kan? nah, pas kali yang kita cerita dari oh, ya. Jumat Hai. yang. Jumat, kan? ya, eh, beneran, ya. <laughs> serem kali bodoh. Udahlah, enggak mau aku bahas-bahas ginian Enggak mau lah, aku ini kita bahasnya kayak gini kayak ginian kok pikir enggak? si apa yang? udah daripada kau nengok-nengok kayak gitu yang dibalikkan aja lain yang ada movie ar in memory card is full hahaha <tuk> <tuk> <tuk> memory move full <tuk> pakai kamera handphone yang kamera handphone kau yang isung gak rasanya nggak ada kayak dari tadi kayak ada Eh kok enggak ada anjing hilang goblok. situ. Oh, sudahlah. Entar apa kau? bercanda-bercanda yang ngeri. Kita mau ke apa? Besar tadi gua. Go! Ya, ya, ya, ya. Yaudah, yaudah Dia ya, pulang aja Iy. Apa sih yang Bercanda apa ini loh Kau bercandanya Kegil aku loh ah. Ip, kau? Enggak, ini tempat rame loh yang Enggak Ip, Ip Kau gak Sum iya sumprit, sumprit, sumprit sumrit yang Entah apa Bus-bus kayak gitu jadi ini Hampir ditabrak orang dari samping aku ikut loh yang udah baca Bismillah loh yang jangan kayak gitu. apa aja kalau jadi lo setelah Ininya mati apa gimana yang? Amin. Gak tahu mati moye dengan arti lagu. Kalau makanya jangan jangan ini loh ya. Jangan aneh. Kayak ada bayangan HP lo, Ip. Gila lo, ini kan layar di atas ini HP pula. Enggak, kayak ada layak, kayak ada bayangan HP gitu, Ip. Sumpah nggak bohong aku. Ya udah tuh berarti ini, Bu. Apa namanya? Eh uh, apa halusinasimu aja yang masuk rumah hantu 35.000 apa berapa itu rumah hantu aku masuk kenapa awas jangan Jujur apa yang iya lo yang <SILENCAN> iya iya iya iya iya pulang kau tengok ini kau tengok itu mobil di depan itu nggak bisa lo yang kenapa ngomori cangkir enggak lo yang apa yang Ya, ya, dulu dulu makanya naik naik, ya, udah enggak nggak sumprit enggak ya, udah ya, serius, kok ada-ada aja, <laughs> aja ya, lo <laughs> yang. Ah, lempar ya. botol. Hmm. kok ya, orang ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ah ya, ya, ya, ya, ya, Tuh, itu Ayo nyaya punya yaya. Jangan, Sa. Gila, gua nanti sakit, rusak. Sakit, rusak. kau bilang. Nanti nanti rusak, sakit kau enggak, bilang. Kau tengok, Sakit kau, tengok. kau bilang. Udah. tengok ada nggak Udah sambil jalan, buka aja pintunya. Gila, ditengok orang loh yang. Jangan, ini rusak punya nyaya. Sumprit. Ya udah ya danjer. Ya udah ya udah aku kayak gini aja. Siap-siap aku mukul neplok pakai ini kalau misalnya memang ada. Ya udah tengok ya ah. Ada nggak Kayaknya ada itu, I Aku Aku nggak bodoh, nggak pening kepala dia di belakang. Sumpah, cewek udah mulai halu, cu Aku nggak kan waktu itu kan yang dia Udah, udah, Tiba-tiba Eh, nggak, tiba nggak, nggak, nggak, aku sekarang gini kalau ini ku teplok ini pagi aku tengok, aku tengok, tengok. gak mau aku tengok awas ah, yaudah aku tengok nih, aku tengok tengok belakang, tengok belakang enggak, enggak. Ih, bentar dulu yang sini dulu yaudah tengoklah. tengok lah tengok supi nah, aku tengok lah bisa nggak kacanya dibuka full uh, aku tengok lah udah gak ada kan? Ya? Ngapain bohong? Enggak ada lo yang, makanya ayo buka. Buka, buka, buka, Iya, kau tengok di sini? Ya, gak loh. ada. Ya aku gitu. udah, tengok ya. gak ada lo yang. Itu. <tuk> <tuk> <Kau tengok. tuk> ape telur kocur mancing di belakang. Oke okay, kawan-kawan jadi rencananya kita ini belum kelar nih teman-teman. Jadi rencananya aku mau langsung sana aja. Cuman, ya. Menteri udah dapat 3 kali atau dua kali tadi. Ya. Kalau pun aku rep, nanti ada bosnya di mana bosnya aku ada orang anjing. Enggak. <tuh> <tuh> udah yuk. Aduh kunci bersiut babi. <tuh> ala gue. Reb. Apa? Capit, <laughs> Cari gua kagak kaget. Kerem telurku babi. Kunggol kaget. Apa ya? <laughs> kaget lu aku. Padahal gua mau ada nomor. <laughs> Ayo. Enggak mau dia. Enggak mau dia. Jadi ke <laughs> mana? Jadi, Jadi udahlah. Capek kali aku. Huh? Capek kali aku. Kita closing ke sana. Pas aku sumpah. Closing di sana. Yuk. Enggak huh? di <laughs> berani dia deh. Enggak berani dia. Deh, guys, ya, Aha. telurku sakit, guys. Di belakang, guys, bukan masalah apa-apa, kayaknya ekor dia oke. Jadi videonya kayak gini aja, guys, ya. Semoga kalian terhibur, jadi dia udah dong, mau teman-teman. Lari, udah, dia. lari, Menteri, dapet, nah, ya. iya, tiga dapet, kali, dapet, kan. dapet, dapet, kok gak kaget? Tuh? Padahal aku tadi gak ada ngintip walau -wala. kaget, gak tau. <laughs> pas, pas, kok pas, dia, pas, <laughs> <kali> <laughs> pas, pas, <laughs> pas, kaget tuh dia, ini aku itu kan aku nongol, yang lawal-lawalan aku enggak nongol kok, kok Takut dia anjing. Aku pun yang takut yang di belakang tadi nampak yang, yang dua kan. Anjing juga tak ketahil lur, gua sumpah, kerem nih Oke okay, lah, kawan gon keep video sampai sini aja. Ger sama enggak gua ya? Komen <laughs> sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya, like tembusin 1000 kayak... like ya guys ya. Kalau misalnya rame nanti aku buat part duanya guys. Alright. Dadah guys, terima yeah. kasih. bestie bestie sumpah nomor ya satunya siapa